Uh, beberapa hari lepas, sejak hari Sabtu lalu, uh, dikatakan Jabatan Papar Retak dan pada hari, pada hari Ahad, pada hari Ahad uh, lalu juga, dikatakan juga uh, Ladang Buaya di Batu Sebelas. Oke, okay, bertemu kembali di channel Mr. Mat. Saya Mr. Mat di sini uh, dan saya baru balik daripada kerja dan uh, ingin membawakan uh, update dan juga berita terkini mengenai banjir uh, di sebelah kawasan Papar. Dan uh, info terbaru yang saya dapat uh, pada hari ini 30 20 Jun 2020 uh, pusat pemindahan uh, sementara di Dewan Masyarakat Papar bagi mereka yang terlibat di sebelah uh, ulu papar dan juga sekitarnya uh, secara rasminya telah ditutup baru setiap petang tadi dan uh, mangsa yang direkodkan mangsa banjir yang direkodkan setakat ini seramai 77 77 orang dengan uh, dikatakan 2, melibatkan 20 keluarga uh, daripada sebelah ulu papar Um, ada berapa 16 buah kampung yang terlibat bukan sahaja Ulu Papar tetapi di sebelah Ulu Kimanis juga terlibat dan ada sebahagiannya daripada uh, sebelah pengawan uh, namun ialah secara rasminya hari ini uh, dilaporkan uh, pusat pemindahan tutup dan juga seperti anda lihat di luar sana pun uh, cuaca cerah sepanjang hari dan uh, saya menerima kabar yang baik bahawa banjir telah surut. Okey, itu mengenai update yang terkini mengenai situasi banjir di sebelah Papar. Namun ada satu lagi yang berita viral uh, beberapa hari lepas sejak hari Sabtu lalu, uh, dikatakan jabatan Papar retak dan pada hari pada hari Ahad, pada hari Ahad uh, lalu juga dikatakan juga uh, ladang buaya di Batu 11. Ah ni Batu 11 ni di kawasan area uh, Melagoi ya, sebelah Ulu Kimanis. Okey, uh, di Batu 11 Melagoi bukan bukan Kimanis tapi di Kampung. Eh bukan Kampung. Sekitar area di sanalah. Okey, uh, di Batu 11 terdapatnya ladang Uh, buaya yang terlepas namun berita tersebut telah disangkal oleh uh, OSPD kita DSP uh, Batem Leo Anak Mumpit uh, kita punya uh, ketua polis di mana mereka sendiri turun padang melihat keadaan ladang buaya di Batu 11 uh, dikatakan uh, terlepas buaya tapi sebenarnya tidak pun terlibat dengan banjir dan uh, semua lebih daripada 20 ribu ekor Uh, buaya berbagai jenis uh, semuanya dalam keadaan yang, yang terkawal dengan pagar uh, tinggi dibuat di sekeliling uh, ladang tersebut um, untuk mengelakkan daripada buaya-buaya tersebut terlepas jadi apabila anda melihat saja uh, berita viral uh, mungkin di whatsapp ataupun di facebook mengenai ladang buaya buaya terlepas dan uh, Buaya-buaya tersebut terlepas ke Sungai Kimanis itu tidak benar sama sekali disangkal oleh Hepolis dan kita dinasihatkan untuk jangan viralkan lagi kerana ianya menerima impak negatif kepada mereka yang siapa yang mereka viralkan tu itu, itu tak okey uh, ladang buaya tu. Okey, um, lagi satu yang pasal jambatan papar ni yang dikatakan retak. Sebenarnya pihak CCR Papar telah pun Uh, telah pun melihat Dan memantau sendiri uh, Macam mana keadaan Jambatan Papar Dan uh, Alhamdulillah uh, Tidak apa-apa yang Kejadian macam retak di bawah Jambatan itu tiada Alhamdulillah Dan uh, sebenarnya berita tu tidak benar okay. Ini mungkin uh, Disebabkan pada Sabtu lalu uh, Apabila sungai Papar Terlalu uh, saya pun nampak sendiri dia punya Sungai itu pun memang Agak deras Jadi ada satu kejadian di kampung Di JT Kuala Papar uh, JT Kuala Papar runtuh Akibat uh, sungai papar yang pada masa itu deras Mungkin uh, berita tular mengenai Ini jambatan papar retak uh, Disebabkan uh, di bawah struktur dia Tidak terlalu tidak stabil uh, mungkin disebabkan itu kejadian lah tapi uh, pihak Jekar telah pun memantau dan uh, telah memberikan jawapan yang tuntas bahawa tidak berlaku sebarang keretakan di Jambatan Papar dan berita tersebut adalah tidak benar jadi ini yang saya ingin update mengenai uh, dua uh, berita tidak benar ini iaitu uh, Jambatan Papar dan juga Ladang Buaya dan juga keadaan yang teruk di SK Daingin SK Daingin uh, sangat teruk Nanti saya akan uh, buat uh, cover isunya nanti di update yang seterusnya sebab uh, kita hendak lihat uh, video yang tular di media sosial. Ada satu video tu saya, saya tengok pun agak kesian lah. Dan uh, SK tank ini kalau ikutkan dia di sebelah ulu Kimanis Batu 14. Di mana kawasan tu memang kawasan, kawasan rendah berhampiran uh, memang kawasan rendah dan berhampiran dengan kawasan uh, sungai sungai tidak jauh daripada sana dan memang setiap kalau macam uh, hujan lebat kah uh, memang dia akan naik air tapi tidak seteruk inilah pada hari Sabtu tu uh, sebab uh, pada Sabtu tu memang uh, hujan luar biasa lebih daripada 9 jam dan menyebabkan kawasan-kawasan rendah di sekitar uh, Ulu Kimanis, uh, di Bengawan, dan juga Papar, uh, dinaiki air. Nah, bukan saja Papar, tetapi uh, ada lima buah kawasan lagi di sekitar Sabah dan paling teruk adalah di Kota Blut. Ya, Kota Blut paling teruk. Uh, dia punya sungai itu agak deras lah, saya pun nampak di video. Jadi, um, nanti saya akan update mengenai SK Daingin dan kerusakan dia. Uh, sebab sana pun saya punya sister saya punya kakak saya yang mengajar di situ jadi input-input uh, mengenai SK Tangin saya akan kumpulkan dulu baru saya akan update videonya oke okay, rasanya itu saja yang saya ingin uh, katakan di sini dan uh, sebelum berpisah harapnya semua uh, teruskan bersama-sama dengan uh, Mat uh, tekan like dan tekan Tolong share ini video, tolong share dan juga uh, tekan itu button apa ni subscribe dan notifikasi button. Kita jumpa di update video yang selanjutnya. Peace out.